marhaban ya ramadan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan ramadan bulan yang mulia telah tiba pintu-pintu kerbahan telah terbuka lebar saatnya kita lipatkan dakan pahala kebaikan mari kita tingkatkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama sebagai bentuk Rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Ramadan lebih bermakna Saatnya lebih dermawan Dengan menghiasi bulan penuh berkah ini Dengan menebar kebaikan terhadap sesama Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih mulia dari Ramadan tahun kemarin atas nama pribadi dan juga keluarga besar kereha yatim dan apa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1.443 hijriah sahabat mari jadikan satu pahlawan kebaikan bersama kereha yatim dan du'apah Semoga kita mampu meraih keberkahan pahala kebaikan Ramadan tahun ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh